Teman-teman semua balik lagi di channel gua Alul Rahman. Di video kali ini gua akan nge-review config dari Bang Avantrik. Config yang gua pake yaitu config iPhone XS Max. Dan resolusinya yang 680p. Dan FPS-nya 60 ya. Color formatnya yang 32 bit. By the way gua main sama teman gua ya, satu Tito. Tito Oke, okay, langsung aja kita ke gameplay. Let's go! Oke, okay, semoga aja kita chicken ya. Meskipun kalau nggak chicken, it's okay. Oke, okay? karena di sini gua mau menunjukkan gameplaynya doang menggunakan config iPhone XS Mac ini. Kebalah teman-teman aja, ya. Halo bang lu Halo karnifora Woi Woi Gopo lah Woi Hah? Bopo lah Ayo gopol, Ayo hey, gokil ayo gue ikut lu men Ayo yeah. bang siap Mau nyelesaikan apa bang? Aduh Pak Entau Amba Ulam nici, nici, Aduh Okay. Oh misi Misi apaan emang ya? Rp. Iya. Yeah. Oh, siap dah Oke okay, oke okay. Nopo ya Tapi gue tinggal lah, ya. Gue langsung tinggal ke lobby ya Gopol aja men Oh gopol Allah Nopo aja lah Udah santai Sama Iya. Eh. Yeah. Lu Jakarta ya? bro. Kau tahu mas? Aku lah gue. Jakarta Timur pasti <tipun> nih. Ioi. Logatnya yeah. ngeselin ya. <tipun> mm hmm, cibubur. <tipun> Tapi Canti, walaupun bang. ngeselin baik mas, pantai. Ya. <tipun> <tipun> Jakarta. I. <tipun> Ini ada orang nih ada ada pre iya oh, di, di kiri di kiri hati kiri apa kanan nih waduh kiri <gir kanan, kanan <gir aja deh dua-duanya da. Dua ya ya dua-duanya hati ya, Dua ya tia -tia. dah tia -tia lah. Oh, ini juga ngerti ini <tuk> Wah, gue boleh kalo senjata lah, <Tandai tuk tangan> Oke, weh, weh, weh, apaan tuh belakang tuh? mercon mercon Sahabat itu men? <tuk tangan> anjir gue cuma. Sahabat itu belakang. Gue MP ini. MP. Nah, kalau gue pakai oh, lu macam apa? Di mana nih? Enemies ahead! Eh, sudah eh. di sana. Ya. Anjay itu nomor empat tuh. <laughs> nah, tiba. Iya <tuk> itu sahabat tuh, empor tuh. Ini, ini. Aku pengambil pelurunya juga. Di kanan nih dia. Oh, enggak bukan-bukan. Ya, Bang, ya. Bang. Ya. Perempat ya. mati ya, anjay. Enggak bisa kita ketemuan, ya. Bang, Bang. Iya, iya Oh, ya? Oh, iya. Iya. <laughs> Udah ini tebalik-tebalik kan ini sirkus. Kalem-kalem-kalem. Lu joking ya nih? Joki-joki-joki. Sandy ya, ya. Siap siap siapain nih. Bali balik, -balik, balik. Hei yeah, gue. Nih bocah di mari nih kayaknya men. Oh di atas ya? Ya. Gue ya, ya. dari jauh ada men? Dari gudang tuh. Awas ya, gitu. oh, si dibomin itu dia. dari gudang ya. Tentunya naik tuh. Dalam dah. Ini dia. Takut dia, takut dia. Oh, dia, buru, dia. dia, dia, dia. Kenapa? oh iya, yeah, yeah. oh iya, yeah, yeah. bagus, bagus, bagus, Lu bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bom! bagus, bom, awas bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, eh nene instan instan oke okay. <tuk> darah ada ga lu? loot aja dulu looting aja lu ih e, boleh rokol kali nice kagak kagak ini mah bot santuy tiba-tiba hbd ya ya wawin lu mau kemana lu langsung aja naik gokil ini pasti aneh oh, nih kan kok iya. ini basem nyangkut lagi gua bakman gimana sih? waduh nice nice man. dari ujung satu, dari luar dari... Aduh. waduh waduh waduh gimana? dari luar bangsa dari luar, dari luar, luar, luar, luar man. iya kaget gua juga kalem dah di luar kan? lu nge heal aja dulu, iya nge heal aja dulu huh? dari luar dia. Isu timan. Kok bisa leceh? Santuy, garik-garik. Tapi santai sih, santai. Iya. Temannya juga kena. Oh, di bawah ya. Bentar, bentar. Itu loh di samping itu loh. Nah, konsisten, mantap. Nice. Aduh, Bang, sorry, Bang ya. Santai, santai, santai. <laughs> Lep Aduh, eh. gak selamat deh Iya, gak selamat Salah begal dia <t> Begal <Birdatives> <tut> <tut> <Yeah. tut> hmm, yang lagi kaya ya Kalem, kalau kalau di mana nih, deh? Oh, di sekitar rumah sini paling nih. Oh iya, bener dong ada smoke, Ambil, ambil, ambil ke depan, ambil atas smok. Iya atas. Puteri, naik. Iya puterinai yang ambil atas. Kita sniper buat apa? Pasokin nah, aja, sokin. Sudah. Kayaknya lagi ribut itu. Iya dia lagi ribut ya. Pantau ya men. Tentu ya Oh itu, itu itu Nice, udah satu hit solo itu dia Iya A.W.M kan ah, Oh rumah ini ada nih Oh, Kosorat banget anjir. Tuh, kena dia. Sabar, men. Mau majuin dah. Dulu maju di situ gua jagain yang di mari. Oh ini, ini. Anjay di sini. Maaf banget nih ya di gameplay tadi gua chicken Gua cuma mau teman-teman lihat aja dari rendernya dan di gameplaynya lag atau tidak. Meskipun gua sambil ngeri kayak gini ya. Menurut gua. Di gameplay tadi nggak ada lag sama sekali, ya. Meskipun kita ketemu musuh dan barbar -bar, kayak gitu, nggak ada lag sama sekali. Oke, sekian dulu videonya. Makasih, dan jangan lupa subscribe channel gua dan channelnya, Bang Awan. Trik, like, komen, apa yang harus gua benahi, dan jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shining my